Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan malak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke okay, guys di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian Apakah menyesal ambil kuliah master di Malaysia Kesan-kesan selama di Malaysia Daripada Ari ZK Channel Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Ari Zika Kelatenpedia. com. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo lagi dengan saya Zia, alumni mahasiswa master di Malaysia. Oke. Okay. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh hmm. mungkin beberapa orang yang ada yang berminat untuk kuliah di Malaysia. Oke, okay, pertanyaan eh dari belakang, silakan. <laughs> Oke okay. uh, Sekarang Di tahun 2021 Saya sudah tamat Saya tamat di tahun 2019 okay, Saya mulai 2019, di tahun 2017 eh. Dan uh, Saya lulus di tahun Di pertengahan tahun 2019 Dan juga Convocation Convocation atau yang disebut dengan Wisuda di Indonesia mm -hmm. Itu di akhir tahun 2019 Oke okay. Oke, okay. pertama kali masuk kuliah, pertama kali masuk kuliah, masuk pertama kali masuk ke Malaysia itu Aha. ngurus sendiri, ngurus sendiri itu mulai dari ngurusin buat ATM, uh, terus kemudian ngurus VDR-nya, ngurus visanya, ngurus mencari tempat tinggal, kemudian apalagi ya, kira-kira. Oke, seputaran yang berhubungan yang akan kita lakukan di Malaysia itu semua ngurus sendiri. Hmm, Tapi di okay. Malaysia itu, nah aja, kita ada yang dinamakannya PPI, di mana persatuan pelajar Indonesia. Nah, itu di setiap kampus di Malaysia atau di luar negeri manapun, itu ada yang namanya PPI. Itu dimana mereka akan membantu semua mahasiswa yang baru masuk, mahasiswa yang akan sharing tentang apapun seputaran. Ketika mereka berkuliah di sana okay. Untuk beberapa sih mungkin Kebanyakan mayoritasnya Semua kampus di Malaysia itu Rata-rata menggunakan bahasa Inggris ya okay. Tapi Tapi di UKM UKM University Kebangsaan Malaysia Sesuai dengan namanya kebangsaan Mereka masih, masih memper, Memperkarsakan Memperkarsakan Istilahnya memperkasakan gitu Memperkasakan bahasa Melayu hmm. Jadi kita mahasiswa luar negeri Khususnya yang luar dari Malaysia Wajib mengambil mata kuliah yang namanya bahasa Melayu itu dua semester oh, Bahasa Melayu okay. satu dan Bagus Bahasa sih. Melayu 2 Untuk bahasa ketika belajarnya itu kembali lagi kepada fakultinya Kepada jurusannya masing-masing Contoh kayak di TESEL TESEL itu English Inggris ya tentu otomatis kita menggunakan bahasa Inggris. Mm -hmm. Mungkin di ekonomi ekonomi bisa aja mix bisa menggunakan bahasa, bahasa melayu, Inggris atau melayu. bisa menggunakan bahasa Inggris tergantung depends dari mereka apakah ada mahasiswa yang mahasiswa asing selain Indonesia eh, selain Malaysia contohnya okay. ya, mungkin ada anak pelajar dari Pakistan mm -hmm. atau ada pelajar di Singapura atau seperti itu jadi mengikuti uh, tergantung dari uh, apakah Muridnya. ada siswa asing lainnya di dalam kelasnya atau di ini ya kecuali bahasa inggris ya bahasa inggris, jurusan bahasa inggris wajib menggunakan bahasa inggris oh oke okay. skripsi, tesis ya gitu ya memang ada yang tidak menggunakan skripsi mm -hmm. Itu namanya di Malaysia Mereka, nggak tahu ya Kalau di kampus lain Di kampus aku itu Ada yang namanya mood A, mood B, and mood C Mood okay. A, B, and C itu adalah Pilihan bagaimana Cara kita menjalankan Perkuliahan kita, contoh uh, Yang seingat aku ya Mood A itu hanya menggunakan Apa istilahnya? Hanya penelitian uh -huh. Hanya cukup penelitian saja Mood B oh, itu beda -beda mix, berarti ya. Mix, mix mood, mix mood maksudnya ada yang di kelas, ada yang tesis, gitu. Tapi mayoritasnya di tesis, gitu ya. Kalau untuk mood C itu full kelas, 40 SKS itu kelas. Tapi di 40 SKS itu kita juga wajib mengerjakan, menghasilkan sebenarnya menghasilkan yang namanya project paper. Project hmm. paper itu kertas kertas kerja ya, kertas kerja yang sama dengan tesis tapi lebih uh, skupnya lebih rendah ya lebih kecil kayak gitu jadi kalau untuk yang jurusan lain tergantung mungkin ada yang memang pure tidak ada mengasarkan apa-apa kayak kawan aku sendiri okay. itu di jurusan ekonomi di jurusan bisnis mereka cukup hanya menghasilkan yang namanya bisnis plan yang itu hmm. nanti akan mereka presentasikan di depan investor masing-masing nah itu mungkin pengambilan nilai akhirnya jadi setiap jurusan mungkin beda-beda dan ya. memang okay. ada yang tidak ada menggunakan skripsi dan tidak menggunakan tesis tapi kalau disertasi saya nggak tahu ya itu pasti hmm. gini ya, kalau S3 ya gitu oke okay. mungkin dulu itu, itu, itu pasti mungkin Oh, gitu, Oke, okay. mungkin aku cerita sedikit ya Dulu waktu aku baru sekali masuk uh, kuliah di Malaysia Itu mm -hmm. aku mengambil mutsi Mutsi yang aku bilang tadi sebelumnya itu 40 SKS itu full di kelas Tapi, uh, 40 SKS, tapi 6 Dari 40 itu, 6 SKS aku mengerjakan project paper okay. Project paper satu dan project paper 2 Yang itu sama dengan tesis ya uh, Cuman, ada perbedaan lah antara yang memang ngambil tesis sama yang project paper. Project paper aja ya. Mungkin kemarin banyak isunya kayak bilang kok ngambil mut, uh, mutsi sih uh, nanti nggak nggak diakui lo di luar eh di Indonesia kayak gitu kan. Nanti ijazahnya enggak di nggak nggak bisa disetarin nih, nggak bisa ini itu gitu. Galau dong, ya kan? kemudian kok kita bisa ya gitu pasrah ya? ya awalnya ya udah deh ambil aja yang penting kita kuliah kita ngambil ilmunya ini ini, ini, ini. ternyata mereka menerima kok yang namanya uh, kita hanya mengerjakan project paper yaitu sebagai kita syarat untuk uh, menyetarakan ijazah kita nantinya jadi ya nggak perlu khawatir bagi yang tidak ada hmm. skripsi uh, kita bisa menggunakan project paper kita tersebut Oh begitu lanjut yang Kemudian pas kuliah seragam ke kampusnya gimana? Kalau di Indonesia kan memang harus hmm. uh, harus formal, harus sopan seperti itu kan. muslim pakai um, ceweknya terus kalau muslim ya, nah, ya tem, sopan, gitu kan. Kayaknya sama, sama aja sih. Kita ngomongnya di kampus aku ya, nggak tahu kalau di kampus yang lainnya. Itu kampus Aha. yang aku pernah pengalaman aku sendiri. Kalau untuk kuliah itu itu udah ada aturannya di depan wajib berpakaian wajib berpakaian sopan santun hmm. <laughs> sopan dan tertutup tentunya ya oke okay. okay. dibilang pakai jilbab rata-rata semua orang semuanya yang muslim pasti, pasti. pakai jilbab Aha, ya di sana ya kecuali mungkin yang non muslim pakaiannya boleh kaos bebas tapi kaos yang sopan hmm. yang enggak terbuka atau gimana gitu tapi kalau pakaian kita enggak ada yang namanya seragam tetap uh, bebas tapi tetap sopan gitu. Ya kalau kita tengok di media, ya di media itu kan uh, selalu ada ada macam-macam ada perbedaan masalah seperti ini, masalah perbedaan perbedaan bahasa kan ada masalah, masalah, masalah, masalah, masalah bullying uh, kalau di media kan bisa ditunjukkan banget. Yang seperti iya. bagian. Tapi kenyataannya masih sana apakah ketika orang Indonesia sadar set tentang bullying itu di mana? E uh, cara mereka menerima kita? Mm -hmm nah ini bagus pertanyaannya oh, kalau untuk pelajar ya untuk semua ya orang Indonesia ya kalau sejauh ini ketika aku baru masuk kuliah alhamdulillahnya mereka di kelasku uh, teman-temanku itu malah seperti nerima aku loh, gitu uh, hmm. malah kayak oh, orang Indonesia ya uh, di mana tinggalnya gini-gini gini mereka ya enggak Enggak ada tuh yang namanya kayak Menstandarkan diri oh ini orang Indonesia nih ini membeda-bedakan budaya gitu kan malah mereka di mana mereka penasaran loh kamu ini eh, apa aja sih yang seru di Indonesia apa aja sih Bu? Oke okay. kalau di sana ketika aku di sekolah di kelas pasti ditanyain e, apa aja sih budaya Indonesia mereka jadi lebih ingin tahu. Iya iya iya. Mereka jadi ingin lebih tahu e, apakah apa saja mm -hmm. yang kebiasaan Indonesia budaya gimana makan jadi, gak ada tuh yang namanya bully. Gak tau kalau bully, membully itu mungkin pribadi masing-masing. Iya, -masing -masing pribadi masing-masing ya. Saya tekankan, kalau istilahnya uh, macam uh, bergaduh, dikasih sosial media itu tergantung daripada ya. Masalahnya di sini, mbaknya adalah uh, di tempat universitas macam tuh yang berpendidikan. Sedangkan orang yang ngebully, orang yang istilahnya kayak bergado itu pasti tidak berpendidikan. Ya, kan? Kalau berpendidikan nah, tuh gak mungkin itu kayak itu, gitu. Kan. Mm -hmm. itu, uh, di Malaysia itu masih mudah ya Masih mudah kali Tapi mungkin Pasti ada yang Kalau makanan mungkin sesuai lidah kita Cuma ada kari-karinya Kalau mm -hmm. dari khas Indonesia Seperti mie Aceh Mie Aceh ya Mie Aceh itu ada Kayak nasi padang Oke okay. ada makan padang gitu kan Kayak apa ya Kayak mungkin Sebagian besar Rata-rata ada Mereka di Malaysia itu ada makanan Indonesia. Memang ada, kayak di Cokit itu salah satu tempat yang memang rata-rata menjual makanan khas di Indonesia. Kayak mm -hmm. gitu. Kumpulnya kayak di Kampung Baru itu kumpulnya para makanan khas Minangkabau. Oh, Minangkabau. Oke, oke, makan Padang. Cuman ya, itu harganya sesuai dengan tempat tinggal kita di situ. Betul-betul. Gitu. Oke, sudah selesai. Siap. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright guys itulah tadi ya kesan-kesan selama di Malaysia Dan yang menarik tadi pasal istilahnya buli-membuli Ketika di sosial media itu banyak sekali orang-orang yang Ya mungkin budak-budak dekat situ Yang membuli Malaysia, mengejek ngejek Malaysia Dan juga dari Malaysia mengejek ngejek Indonesia Dan situ kalau kita lihat komentar-komentarnya itu Macam tak berfaedah lah mereka tuh Nah ketika mbaknya ini ditanya Bagaimana istilahnya orang Malaysia terhadap ada orang Indonesia di sana dan rata-rata ya rata-rata semuanya baik-baik saja dan ketika kita pergi ke sana pasti kita dialu-alukan pasti kita kayak macam uh, ditunggu-tunggu kedatangannya macam tuh. dan saya tak faham juga lah kenapa sih mereka itu senantiasa bergaduh di sosial media terutama Facebook ya itu waduh gak ngerti juga tapi mungkin itu adalah pemanis bagi kita semua gitu kan kita pengen tahu gitu oh ternyata kayak gini ya di sosial media ya Malaysia itu begini Indonesia begini tapi kenyataannya ketika kita datang ke Malaysia Orang Malaysia datang ke Indonesia Maka di situ ada keharmonisan sendiri Jadi macam kita tuh Eh di sosial media macam nih Kenapa aslinya macam nih gitu Macam apa ya Tak sangka lah Tak sangka kalau orang Indonesia macam nih Kalau orang Malaysia macam nih Baik semua baik kepada kita Semua macam tuh Oke okay, terima kasih udah tengok video ini Tetap jaga persaudaraan kita Karena kita adalah serumpun. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh